Langkah kelima dan langkah keenam dalam menyelesaikan permasalahan program linear adalah Substitusi titik pojok dan menentukan nilai optimum Sebelum langkah ini kita telah menemukan keempat titik-titik pojok dari daerah selesaian Titik pojok yang pertama adalah 0,0 Yang kedua adalah 600,0 Yang ketiga adalah 1050,150 dan 800,400. Selanjutnya pada langkah ini, kita uji masing-masing titik pojok ini ke dalam fungsi objektif U sama dengan 15x ditambah 20y. Pertama, kita substitusi titik pojok yang pertama, yaitu 0,0. Berarti U sama dengan 15 dikali 0 ditambah 20 dikali 0, yang sama dengan 0. Selanjutnya, kita substitusi titik pojok yang kedua ke dalam fungsi objektif, didapatkan U sama dengan 15 dikali 600, ditambah 20 dikali 0, yang sama dengan 9000. Titik pojok yang ketiga, disubstitusi ke fungsi objektif, kita peroleh U sama dengan 15 dikali 1050, Ditambah 20 dikali 150 sama dengan 18.750. Dan yang terakhir, titik pojok yang memiliki koordinat 800,400. Kita substitusi 800 ke X fungsi objektif U dan 400 ke Y fungsi objektif U. Dan memperoleh 15 dikali 800 ditambah. 20 dikali 400 sama dengan ribu. Dari 1, 2, 3, 4 uji titik pojok ini Kita dapat melihat bahwa Titik pojok yang terakhir yaitu 800,400 ini menghasilkan nilai U yang paling besar Karena U menyatakan keuntungan Maka keuntungan maksimum yang dapat dicapai adalah 20 juta rupiah Dengan memproduksi 800 kotak coklat lapis krim dan 400 kotak coklat lapis kacang tiap bulannya. Ya demikian bagaimana kita menentukan atau menyelesaikan permasalahan program linear. Sampai jumpa di video-video lainnya.